Saat ini KA Matar Majad telah tiba di stasiun Madiun kereta yang saya naiki adalah K30304 di untuk Solo kereta ini merupakan idol dari KA Bengawan, tapi juga dipakai KA Matar Maja. kita lihat lognya apa. selama lama ini ini 7 berhenti lama nih digunakan oleh para hmm, perekok lah untuk merekok dulu ini kak kereta 6 kereta 5 Tak surut dul. Kita ke kereta makannya. lima. Akhirnya Hai 8 Haa, sudah Selama siang, pelanggan yang kami bermati Sesaat lagi kereta api Mata Remaja Akan tiba di stasiun Maketan Bagi pelanggan yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Maketan Kami persilakan Untuk mempersiapkan diri Sebelum meninggalkan tempat duduk periksa dan ke kembali Barang baron Anda Jangan sampai ada yang tertinggal Atau tertukar di dalam Kereta sesaat lagi kereta api Mataram akan tiba di stasiun Magetan. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api. Sampai jumpa lagi pada perjalanan-perjalanan berikutnya. macet enggak banyak-banyak tapi lancar soalnya